Sayangmu baba dia lagi kan Jadang adik Cak sayangmu masai ini. Depi pagi yang hamba hiwa Mati kuas dikudanglah Tak gan ham li pang Min adik senang Makhu aku pun sin lagi lewi nikui bat kimjule layang melayang kutu tari. Kami ke Dua Selamat Berbagi Kebayu, Melalui ke Besar, dan juga Buat Perhubungan Selamat Santap. Hatiku cadang kundang Tak sayangmu masai kali Cadang hatiku cadang adik Tak sayangmu masai kali bah ia mati puas digunakan alami padan ham lipang nin ade senang Melayang butuh tadi, melayang butuh tadi, melayang butuh tadi. Okay, baik saudara Panjang Saya doakan mudah kita bersepadu lebih.